Kau mudah muda, Penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan, baju untuk masa. datu sejarah kan cuma buta ya, royong sanggaran loyong desa keadilan sosial tujuan bersama bebaskan desa dari jerat kemiskinan Bagi kaum muda, Kau muda. Benuhi panggilan tugas mulia sing lengan baju untuk kosong Keluarga, adat istiadat, lestarikan sumbu budaya, potong royong sandal